Strategi Buy Low Sell High untuk Pemula Pelabur Hai, saya Alex daripada Homody Shad hari ini nak berkongsikan sama anda adalah Pakai lilin saja boleh membantukan anda untuk kena pasti Manakah adalah posisi terendah dengan manakah adalah posisi yang tertinggi Mahirkan cara ini boleh membantukan anda untuk dapatkan rezeki yang terbesar dalam peraburan anda Subscribekan channel saya Kita teruskan untuk tengokkan video yang seterusnya Strategi buy low sell high untuk pemula trader ini adalah series keras ramalan saham empat dimensi daripada harga volume masa dengan ruang. Sebelum kita mula kita kena tahu kalau mengikutkan candlestick macam manakah untuk mencarikan posisi yang terendah dan tertinggi. Sini ada empat jenis untuk candle stick corat dia. Okay, so kita tengok daripada bullish dulu. Okey okay. so daripada bullish kita tahu lah kita kena kena pastikan dia punya posisi yang terendah adalah hammer dengan inverted hammer. Okey so dengan sebaliknya adalah dia punya bearish candle dia. Ha so dia punya corak sepatutnya sama dengan hammer dia, dengan dia punya inverted hammer. Sebagai contohnya dekat posisi sini. Daripada posisi sini anda boleh tahu tak? Eh kenapa ini dia sama dengan ini? Apakah bezanya? Kenapa satu adalah bullish? Kenapa dia satu adalah bearish? Ok, so daripada sini kita kena analyse daripada uh, itu trend yang sebelumnya adalah turun atau naik. So kalau uh, sebelumnya adalah naik, keluarkan candle macam begini lepas tu ini kita menamakan dia adalah hanging man. So ini adalah permulaan untuk masukkan untuk bearish market. Ok, so kita dalam itu so, yang seterusnya adalah shooting star dengan inverted hammer ya. Contoh dia konsep pun adalah sama. Kita rujuk tadi pada contoh-contoh ini. Ha, contoh ini adalah bertentukan kepada anda ya. Yeah. Eh, kenapa corak yang sama tapi dia keluarkan punya result adalah berbeza? Sebelah kiri, ya, yeah. ini adalah bottom. So ini adalah menaikkan saham dia. Tetapi di sebelah kanan ini adalah keluarkan hangman. So ini adalah bermulaan nak berjatuh. So ini adalah sebab kenapa sebelum adalah uptrending dan sebelum adalah downtrending. So ini adalah contoh-contohnya. Dengan ini kita nak tahu kenapa akan keluar macam ini bila je corak dia. Okey. So dekat sini ya eh, kita tengokkan detail dia. Okey, so sebelah kiri dia punya pergerakan macam ini. Oh, buka, turun, lepas tu naik. Okey. So tapi selepas ke kanan nanti adalah satu kali turun, okey, terus tu naik balik. Okey, ah uh, so ini adalah per adik. So daripada sini dalam carta harian kita boleh kenakan tindakan daripada jerung adalah daripada flush out. Adalah itu jerung nak planning untuk keluarkan stock dia. Yang keluarkan daripada saham itu yang untuk kawan yang holding power dia tidak kuat. Okey, so ini boleh nampak eh dia pakai volume yang rendah-rendahnya untuk cuci orang keluar sahaja so lepas tu dia akan tarik ke balik okey tapi yang seterusnya adalah corak macam ini. so ini kali adalah eh satu kali dia hancur ah buatkan satu kali keluar dengan volume yang besar kalau dikeluarkan volume yang besar dengan tekan dan jenis saham dia harga pergi turun bawah maknanya dia adalah untuk standby nak keluarkan stop dia akan bermulaan untuk masukkan market bearish okey so lepas lepas sini sudah buatkan volume besar untuk cuci Ya, yeah. so lepas tu dia akan cuba pakai volume yang kecil Untuk tarikkan harga balik Ok, so ini adalah strategi Ok, so yang dan seterusnya Macam mana kita boleh EP dekat harga yang terbawa Ini adalah risiko Ada ini adalah peluangkan dia Ok, so daripada ini aku nak kongsikan sama anda You kena ada strategy untuk EP Ya, yeah, itu adalah peluang dia. So tetapi kalau anda tidak berstrategi, anda senar tahu tahukah apakah cara untuk pakai strategi yang baru, ba macam mana untuk pakai strategi yang betul untuk carikan brevity. Elakkan risiko dengan tangkapkan setiap peluang. Sebagai contoh, eh ini pun nampak macam sama. Terus AP terus jatuh pula ya sebelum ni buat anda jatuh keluarkan hammer sebelum jadi ada jatuh keluar hammer sebelum jatuh jatuh keluarkan hammer tapi kalau EP dalam semua posisi dekat sini dia akan sambung jatuh lagi so ini adalah buta-buta ikutkan candlestick untuk EP sahaja menyebabkan anda rugi dengan kuat dengan seterusnya lagi beli lagi jatuh so kawan dekat sini setiap beli dia Rugi dia tidak jual, so lepas tu dia sambung beli lagi kalau nampakkan corak-corak dia. So sambung, menyebabkan anda untuk rugikan yang semakin besar. Kita boleh double confirm dengan dia punya volume dia. Okey, so sebagai contoh dia dekat sini adalah kita panggil sebagai fresh out. Dia nak cucikan untuk pelabur saham sebelum ini. Sekarang aku nak perkongsikan sama anda, macam mana untuk pakai pengiraan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk tahukah cari IP yang berstrategi Ok, so kita nampakkan ini kan Eh, ini charter nampak macam senang Tapi dia sepatutnya memang betul senang Ok, so kita kirakan harga yang tertinggi adalah nombor candle yang pertama Ok, inilah dia Nombor yang kedua dengan nombor ketiga adalah semakin turun Ok, so daripada sini, you kena tahu Candle pertama dengan candle yang ketiga Candle yang pertama punya harga tertinggi lebih tinggi daripada candle nombor tiga yang harga tertinggi. So, dia sudah kan? Baca begini. Okey, candle yang tertinggi akan okay, candle yang tertinggi. So, ini adalah ia yeah, sudah jumpa subscribe sekarang. Double click video ini untuk like. Followkan saya. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Keperuan yang pertama. So, nombor candle yang keempat adalah candle yang nombor harga uh, harga merah. Okey, candle yang merah. So, lepas tu, candle yang kelima adalah candle hijau. So, you boleh masuk, you boleh masuk dekat candle yang kelima atau candle yang keenam ni. Ini adalah biasa atau permulaan untuk permulaan nak naik. Okay, so dengan seterusnya adalah contoh ini juga. Oh, okay, candle yang tertinggi. ketinggi. Ah, so, kita kena rujuk daripada shadow dia yang candle pertama kena pergi tinggi daripada candle yang ketiga. So, kita pun standby juga dekat candle yang kelima atau candle yang keempat eh, keenam. Okay, so asalkan ini nombor keempat adalah turun. Okay, so kandil yang kelima, dia adalah posisi dia adalah naik daripada kandil yang keempatnya. Okay, so dekat sini ada satu tips yang penting penting adalah macam mana untuk menentukan dia punya posisi cut loss adalah dekat bawah. Posisi yang kelima. itu dia. Okay, sentiasa so beli dan siap dengan anda bina trading plan. Bila masuk, kena siapkan trading plan bila nak keluar kalau keluarkan risiko. EP yang secara berstrategi ya, Inilah contoh lagi semula So lepas kita EP dekat contoh tempat yang cantik Ya yeah, akan menyebabkan anda untuk mendapatkan rezeki yang sangat besar Semakin masa masih sihat simpanlah sahaja So ini adalah formula Candle 1, candle 3, candle ke 4 dan candle yang kelima. So ingat ambil gambar-gambar sekarang uh, You boleh ambilkan motor dia Okey, so sepanjang masa dekat sini dah ada pecah daripada candle yang kelima. Dekat sini, dapat tak? Ah, tak payah keluar langsung sebuah posisi-posisi. So, akan menyebabkan anda untuk maksimalkan anda punya go-go. Okay. pandai beli itulah, junior, Pandai TP itu baru dah master. Anda nak jadikan master trader, you kena bahkan cara untuk carikan TP ini yang berstrategi. Macam tadi kita data, kalau you bujuk saja untuk candle, memang tidak cukup. So, kita rujuk kepada uh, strategi yang macam begini, sama juga pakai pengiraan candle-candle itu. Okay, candle nomor satu harga terendah, lagi Dari bawah daripada candle yang nomor ketiga. Okay, so nomor empat adalah candle hijau, nomor lima adalah turun. Okay, so ini adalah formula untuk keluar dekat posisi nomor lima dengan nomor enam. Ok, so ini adalah nombor satu Eh, lebih rendah daripada nombor tiga ni Ha, nombor empat adalah hijau Nombor lima adalah turut Ha, so ini adalah Symptom nak sudah zumpa kepala untuk saham itu Ok, dengan seterusnya ini adalah Berapa-berapa sampel eh TP1, TP2 dengan TP3 Ha, dengan pakai cara yang sama Semua posisi yang keluar memang adalah cantik Dengan boleh selamatkan anda Untuk terlibatkan diri Untuk sambung jatuh lagi Subscribe sekarang Double click video ini untuk like, followkan saya, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.